Jangan lupa untuk bagian pelindung kita simpen di bagian depan. Nah, itu. Oke, okay, jangan lupa ini yang kaktus ini, yang belum punya kaktus oh ini. Oke okay, di sini seperti biasa. Oke okay, teman-teman, selamat datang di channel Dimas Sensei. Seperti biasa kita langsung lanjut aja ya ke. Plan versus zombie part ke 7 ya teman-teman Oke langsung aja di sini ada 6 sampai 10 ya teman-teman Kita langsung di sini ada yang bagian ngegali Zombie penggali, penggali tanah Jadi dia lewatnya lewat bawah tanah ya teman-teman Nah di sini yang kita perluin itu Pasti yang ini nih Yang si Chang Ijo Chang Ijo penembak ya teman-teman Oke mungkin sampai sini penyerangannya mungkin sama si jamur aja karena di sini nggak ada yang berbahaya juga teman-teman. Oke, Biasa untuk penjagaan untuk bagian malam ya teman-teman. Kita harus siaga, siaga seperti pertama jadi kita nggak pakai si ubi jalar ya teman-teman. Oke, kita bikin dulu empat seperti biasa. Oh, di sini cuman satu gelombang teman-teman ini ya, di sini termasuk eh kok kan salah masukin aduh udah ada aja oke okay, deh di sini ya mohon mohon maaf ya teman-teman tadi salah masukin <laughs> Waduh tapi ini cuman satu gelombang jadi cuman se sebentar ya teman-teman seperti biasa ini kita pakai yang gratisan aja karena emang yang paling aman itu pakai yang gratis sih. Kalau musuhnya cuman sampai yang zombie pakai trompet. Oke deh kita terus ya lanjut pasang-pasang dulu ini yang jamur mataharinya. Terus kita lanjut lanjut terus daun talas jangan dulu, mendingan kita ini dulu mataharinya ya. Oke di bagian air juga udah ditenangin Bagian ini ya Bagian daun talas teman-teman Kita pasang-pasang terus aja Kita pasang matahari dulu ya teman-teman Fokus di matahari Oke mana lagi nih Nah kita kedepanin aja untuk si jamur gratisannya. Tentara-tentara jamur. Oh, mantap. Ini kayaknya di air udah pada muncul kali ya, teman-teman. Oh iya, kalau zombie yang di bawah air itu enggak ini ya, teman-teman. Gak bakal ada. Kalau di bawah air cuman yang biasa yang tenggelam. Oke deh ya, teman-teman. Karena di sini ada yang bagian di belakang, jadi kita pakai si cang ijonnya ya. Ijo bagian belakang. Dan si cang ijo bagian belakang ini kalau misalkan nembak ke belakang dia te dua tembakan teman-teman. Oh, ini udah ya. Untuk matahari ini semua udah. Untuk di sini kita tambah-tambahin. Mungkin kita fokus aja di bagian ini ya. Di bagian cang hijaunya dulu. Si cang ijo kita aktif-aktifin dulu teman-teman. Oke, untuk di air mungkin kita pakai si jamur aja ya. Si jamur gendut nih, yang gendut. Oh. Tuh ada ya ini. Suka nggak ketahuan di sini. Oke ya. Mungkin kita perlu tambahan lagi biar enggak ke makan semua ini. Soalnya sayang banget teman-teman. Kalau misalkan ini pasti kemakan di bagian belakang. Bisa pakai si ubi jalar Cuman kadang-kadang ya gitu deh teman-teman Oke kita pasang-pasang dulu aja ya Yang di bagian belakangnya Dan di sini yang bagian gratis-gratis Jangan lupa untuk dipasang Oke kita tanam Terus ditanam Oke tanam-tanam Bagian depan juga Oke ini udah mulai gede ya, Ini sayang banget tadi kemakan Pecang hijaunya kita tambahin aja ya teman-teman Tapi untungnya di sini cuman satu gelombang Cuman satu gelombang Jadi kita aman lah di sini pasti ada yang di bagian bawah juga Kita tambah tambahin dulu Nah ini ada ya Kita tambahin dulu Oke okay, ini ya Yang gratisan jangan lupa untuk diaktifin ya Oke okay, ya, langsung mati. Kalau misalkan kita pakainya dua ya di sini, pakai dua cang ijo. Oh ini yang bagian air belum ya, belum beres. Oke okay, deh, kita bantuin dulu. Di sini kita cek cek cek. Oke, okay. jangan lupa. Oh ini cuma satu lagi. Oke, okay, si bintang ya di sini bintang itu bisa segala arah teman-teman. Cuman kita kalau nyimpannya kadang agak bingung. Lebih bagus kalau misalkan si bintang itu disimpannya di bagian tengah-tengah. Oke, langsung lanjut ya, teman-teman. Di sini ada si penggali juga. Oke ya. Kita mungkin sekarang nggak pakai yang cang hijau ya, teman-teman. Kita pakainya yang tadi yang bintang tadi. Bisa dicoba, teman-teman. Terus pakai daun talas jangan lupa. Oke. Okay. Oke, okay, kabutnya makin mantap. Kita masuk ke level 7, mungkin di sini ada dua gelombang ya, teman-teman. Oke. Okay. Mana lagi ini? Mantap. Seperti biasa kita bikin dulu empat di sini. Di sini dua gelombang. Oke okay, ya, oke okay, mantap. Di sini udah kepasang. Oh ternyata lupa ya yang army yang di bagian air itu lupa nggak nggak ke bawah. Nggak tahu tapi nggak apa-apa sih. Tapi kalau misalkan kalian pengen aman kita ini ya, ambil yang gratisan dua-duanya gitu. Oke okay, deh, kita langsung pasang-pasang aja dulu seperti biasa bagian depan. Oke mana lagi nih? Mantap. ini, mantap. kita tambahin lagi di sini. Oke, kita fokus dulu di ini dulu ya, yang di bawah dulu biar keisi semua. Ini jangan lupa ditambahin. Oke, ya kita masukin talas-talasnya teman-teman. Buat di air jangan lupa ditambahin. Oke okay, ya. Nanti si bintang itu nanti di, bisa disimpan di ini ya. Mana tadi? Oh, talasnya lupa. Oke. Okay. Mantap. Seperti biasa deh. Ini salah ya, salah mau bawa Mana pasang yang ini. Tapi ya udahlah. apa-apa. Kita iniin aja nanti kita untuk penyerangan pakai si bintang aja biar banyak ya teman-teman. Di sini. Yang bintang bintang oh ini lupa. Jangan lupa dong. Oke, oh, di bawah kayaknya keserang ya. Di sini. Mana lagi ini? Ya oke okay, mantap. Talas. Oke okay, ya, yang paling bagus si bintang itu mungkin di bagian ini sih, bagian tengah nah ini bagusnya bagian tengah dan di sini harus ada pelindungnya juga ya teman-teman pakai si yang gendut nah ini Kalian dia nggak bisa ini ya nggak bisa lurus tembakan lurus nah sip nah, oke bintang-bintang kita mulai aktifin ya teman-teman para bintang-bintang kita mulai aktifin di sini penyerangannya pakai si yang gendut di bagian air, oke okay, mantap. untuk bagian penyerangan juga di sini si bintang kita dimasukin aja di tengah-tengah karena dia juga bisa nembak ke belakang ya Bintang bintangnya. Di ini langsung kita mana ini? oh ini oke, okay. mantap. jadi dia kayak tembakan random gitu ya teman. Oke, okay. di sini kita tambahin lagi buat penyerangannya. Oke, okay, yang ini pertama ya. Gelombang pertama udah muncul. Oke, okay. di sini si gendutus kita aktif-aktifin ya, teman-teman. Di sini juga jangan lupa biar cepet ya. Mana ini? Ayo! Oke okay, mantap dan di sini kita pasang bintangnya ya kita pasang bintang untuk di bagian sini Oke okay, cepat aktif semua oke okay, ya ini untuk di tengah ya wow ada ini ya gawat sekali gawat banget yang pakai kaleng itu ya ini wow udah nggak apa apa di sini buat melindungi si bintang dan si bintang kita aktif aktifin di bagian tengah teman-teman di sini di bagian tengah tengah ini uh, jangan lupa untuk dimajuin aja dimajuin bintang bintang nah oke mantep kita aktifin ya untuk bintang bintang di sini wow ada yang ini ya Wow, di sini ini juga ya ada si kaleng. Wow, wow, wow, wow. Oke deh. Kalau gitu kita aktifin lagi si bintangnya. Di sini, bagian tengah. Nah, ini ada yang berbahaya, ini yang pakai kaleng nih. Nah, gitu. Oke, okay, untung bawa es ya. Jangan lupa kalau misalkan di jenang malam ini kita selalu bawa es. Ya, teman -teman. Jadi, ini. memang bagusnya itu ini ya. Kalau bintang ini ya formasinya. Jadi kalau menurut sensei, kalau misal menurut kalian nggak tahu deh. Kalau menurut kalian nggak ya, tahu gimana aja itu ya, teman-teman. Oke okay, ya, kita ganti di sini yang gendut-gendut kita mulai munculin gendut-gendut kita mulai munculin ya. Oke mantap mana lagi ini? Di sini yang gendut-gendut kita mulai munculin. Mantap. Oke. Oh iya yang gratis lupa ya. Terusnya disimpan di depan aja buat tumbal. Nah ini pasti ada ini ya penyerangan di bagian belakang. Nah di sini ini ya fungsinya bintang, dan nembak ke ini, ke belakang juga. Oke, yang gendut kita ganti teman-teman. Yang gendut kita ganti. Jangan lupa ini es ya bisa dipakai teman-teman. Oke, kita bekuin teman-teman. Ya. Oke, ini pasti terserang ya teman-teman. Oke okay, kita terserang. Oh, oke. Okay, sekarang udah masuk ke gelombang kedua pasti di sini banyak bermunculan Di sini mungkin karena kita sudah 900 kita tambahin ini. Oke okay, deh. Oke okay, deh. Oke okay, mantap. Oh udah udah kan. Wow di bagian bawah ada ya nggak apa-apa kita udah aman oke ya aman ya semua aman ya sebenarnya kalau bintang sih kalau sensation nggak terlalu kepake teman-teman kalau menurut sensei jadi harus pakai formasi gini dulu gitu agak repot juga lebih pakai lebih baik pakai yang kacang hijau itu oke deh kalau gitu Ya kita tunggu aja ya teman-teman Ini kalau misalnya ada penyerangan gini Kita kasih ini aja Oke okay, ya mantap. <laughs> <laughs> iya itu buat pertahanan belakang ya teman-teman Oh ini ada apa? Apa nih? Ah, mungkin kurang penting juga ya teman-teman Oke okay, deh kita langsung Dan di sini ada yang si loncat Yang bagian loncat-loncat ini harus pakai kentang gede ya teman-teman Waduh Oh iya kita harus pakai kentang yang gede. Di sini kita pakai yang gratisan. Mana ini? Ini kentang gede. Mana ini ayolah. Nah, ini. Pakai yang gratisan ya, teman-teman. Oke, semua udah ya. Penyerangannya kita pakai si yang gendut seperti biasa. Oke, mantap. Oke ini agak berbahaya juga teman-teman Kalau misalkan Itu ya yang lompat-lompat kita Nggak pakai penghalang Atau misalkan penyerangan kita kurang Karena semuanya dilewatin aja gitu Dilewatin gitu aja Oh cuma satu gelombang teman Kalau oh, satu gelombang sebenarnya aman juga Kalau misalkan pakai yang gratisan Tapi untuk ini deh buat eh ini belum dulu udah buat siap-siap juga teman-teman. Kita untuk ini pakai jajaran sini dulu aja. kita fokus di sini dulu aja, jangan dulu pakai semua. Ayo ini mana lagi ini. Oke okay, ya teman-teman kita latihin lagi seperti biasa yang di bagian bawah. Oh ini jangan lupa untuk pengamanan di bagian air yang nyerang yang gratisan eh mana ini? Oke, okay, mantap. Oke okay, ya, kita bikin dua aja karena lebih cepet. Kalau dua baris ini lebih enak menurut santai. Pernah nyobain satu, cuman agak lama produksinya. dikadang kita keburu kesel gitu. Kali ini yang penting kita pengamanan belakangnya lebih aman lah. Oke okay, ya, yeah, oke okay, ya. Yeah. Di sini mana lagi? main oh, Talas jangan lupa untuk selalu dipakai. Talas daun talas. Iya. Yeah. Di mana lagi? Oke, okay. oke, okay, bagian sini juga satu lagi. Mana? Oke, okay, mantap! Oke, okay, kita mulai penyelangan ya, teman-teman. Di sini kita harus aktifin dulu yang ini ya. Yang gede-gede, kita mulai masukin di bagian darat, lalu si gendut ini kita mulai aktifin di air. Wow, udah ada ternyata teman-teman. Hmm? Untung bawah ini ya. Tuh buat pertahanan belakang. Itu kadang-kadang nggak -kadang ketahuan itu. Aduh. Ternyata, oh, ternyata daratnya ke sebelah sana. Jangan lupa untuk aktifin ya. Aktifin sini gede. Nah, bagus. Emang agak timpang, teman. Okay, mana lagi ini ayo. Ini kita butuh banget ya si kentang gede. Mana lagi? Mana lagi? Mana lagi? Mana lagi? Oke, okay, oke. Okay. Oh, kentang gede dulu dong. Ini kentang. Oke, okay, mantap. Di sini ada ya kelihatan teman-teman. Mana lagi? Jangan lupa untuk si jamur di sini udah pada ini. ya Oke, ini dulu aja si jamur kecil. Lalu di sini para jamuners jangan lupa di bagian belakang. Oke, pasti ada penyerangan seperti biasa ya. Kita butuh satu lagi sebenarnya yang bagian sini. Kita pakai si yang gede. Oke deh, mantap mantap teman-teman. Pas keluar ini mungkin harus pakai ini ya, biar cepet. Ah gitu mantap, kita bekuin. Nah, kita di bagian depan dan ini oke. Okay, mantap. kita tunggu ya. cuma satu gelombang ini biasanya gampang. Oh di bagian sini belum, di bagian atas belum kita bantuin jadi ini yang gede. Ini banyak apa? Kita pakaiin aja klik. Oke, mantap. deh. Oh, Oke. Kita dapat magnet. Jadi magnet ini fungsinya buat narik ya, narik ya besi ya, teman-teman. Jadi zombie yang pakai besi gitu bisa ditarik. Oke, kita mulai masuk ke level 9. Oke, kita lihat dan cek. Wow. Ada ini juga ya, jadi kita harus pakai ini ya, berarti si kapus harus dipakai apa enggak usah. Mungkin kita pakai ini aja, ada sini si juga. Mungkin kita pakai ini yang tadi ya, hmm, pakai ini serangannya, pakai apa ini buat penjagaan. Mungkin serangannya itu kita pakai mana ya? penyerangan kaktus apa penyerangan apa apa yang di belakang enggak ada ya teman-teman. Mungkin kita pakai ini lagi aja. Ya. Oke, deh mungkin sampai sini. Check it out. Oke, ini pasti dua gelombang dan nanti yang ke-10 pasti tiga gelombang ya. Oke. Oke. Langsung Posisi seperti biasa, oke. Okay. Oh, ini udah dua ya? Eh, cepat dong! Eh, cepat, cepat, cepat! Oke, okay. mungkin ini dulu aja yang cukup. Oke. Okay. Yang bawah, seperti biasa, kita yang bawah tambahin, mantap. Oke, okay. kita ambil lagi yang bagian matahari. Mm -mm. Oke okay, ya, mana lagi? Oke, okay. di sini kita aman ya. Tenang teman-teman yang penting udah kelitek di situnya. Oke Lalu kita bagian ini ya Bagian daun talas Kita siapin Oke daun talas kita siap-siapin Oke mantap Oke Daun talas siap-siapin teman-teman Mana lagi nih, mana lagi nih. Oke, okay. oke, okay, penyerangan kita udah mulai ya teman-teman. ini Kita aktifin dulu ini, si ini ya, si kentang kecil. Oh, harusnya di air ya teman-teman. Salah. Nah, udahlah, nggak apa-apa. Eh, kepala. Kalau untuk misalkan di bagian ini ya, di bagian si ini yang magnet kita harus simpennya di bagian air ya teman-teman. menurut sensei sih kalau bagusnya kalau di darat sih kurang. Oke kita ini kita amanin dulu di sini. Oh di sini juga ada ini ya. Mungkin di sini kita tambahin ini ya. Oke ini masih kelihatan meskipun samar-samar. Yang penting di sini pakaiin ini ya. Mana lagi ini? Ini ya, Oke. mantap. Kita terus isi ya, teman-teman. Lalu di sini barulah kita pakai yang ini ya. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, ini sudah tertembus Ya wow, wow, apa-apa Ini buat wow, aja ya wow, Oke, okay, bagian sini. Oke, okay, di bagian air jangan lupa untuk menggunakan si ini. Mantap. Wow, wow, wow, wow. Wow, tertembus ternyata ya. Enggak apa-apa, teman-teman. Ya, yeah, oke, okay. oke, okay, di sini udah. Mantap. Oke di bagian air ya Di bagian air kita Jangan lupa Untuk menambahkan ini juga Dan satu lagi Oh belum ya di bagian air Di sini kita tambahin lagi sini si, si jamur gembur Dan di sini jangan lupa loh Pakai Nomor Umur gendutnya mana ini Ada aktifin dulu semua Oh yang kentang harus disimpan di sini. Oke okay, teman-teman Kita Pasang-pasang dulu Mana lagi ini Oke okay. biar di bagian depan aja Oke okay, ini bagian depan juga Kita mulai tambahin lubang pertama udah masuk kita iniin aja yang jamur-jamur gendut ya teman-teman mana lagi nih waduh waduh waduh waduh ah nambahin aja lah gimana misalnya gak klihatannya namanya agak lama kalau misalkan si kereta kecil waduh bikin kereta kecil yang kita ganti sama jamur-jamur yang gede oke ini udah ada ya nanti bakal keambil di sini. Nah oke, okay. dia nggak bisa gak bakal bisa ini gak bakal bisa lompat-lompat. Kita tambahin juga ini ganti yang gede. Kita pakai ganti jamur-jamur yang gede ya teman-teman. Eh salah. Nah, ini oke okay, jamur yang gede udah ini lalu kita ambil. Oke okay, ya, mantap sekali. Oh salah, malah Terusnya ketang Oke oke oke oke oke Mana lagi nih? Oke okay, ya Aduh Biasa kesemutan Kalau banyak ini masih ada kesemutan Kesemutan <tuh> <tuh> Mana lagi nih? Mana lagi nih? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, Yang terbang mana nih yang terbang? Terbang mana nih yang terbang? Kayak ngilang gitu aja. Wah. Wow. Oke deh. Ada yang terbang, nih. Ada ininya ya. Ada tandanya ya. Berarti kita harus pakai ya. Mana? Tadi yang terbang kita lihat. Oh, ada di sini. Okay, tenang aja ya teman. Oke, info, kamar itu Dan akhirnya kita kelihatan semua. Wow, wow, wow, mantap jiwa, mantap jiwa. Di bagian atas harusnya ini ya. Ya, kembali. Kita memang harus ini ya. Ah, Ayuh, udah, tuh makanlah. Tuh miliknya. Hmm. Wow, kabutnya muncul lagi. Oh, tidak? Ah, makan Oke, okay. kita udah seribu empat ratus. Oke, ada lagi ya. Push tadi. Ada suaranya. Suara yang terbang ada di mana? Di mana? Oke di mana aja lah. Kita tenang dulu ya. Oh ada di sini. Iya, iya, iya, Kembali kamu ke asal. Aduh kasian. Oh, oh, oh. Nah, ini tambahin aja deh. Sayang banget kalau enggak gitu, bisa ditambah matahari kita udah kebanyakan. bu, uh. Wow, langsung diserang habis-habisan Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow Wow, dah mati tuh. Oke, okay, oke, okay, oke, okay. mantap. Uh, uh, uh, uh. Oke, okay, di sini udah mulai penyerangannya ya teman-teman. Penyerangan seperti biasa, penyerangan banyak. Not the zombies. <laughs> oke, okay, kita dapat sih. Oh, Wah ini, yang paling ngeselinnya teman-teman. Karena kita ini, ya, lihatnya dari kegelapan lagi. Badai ini ceritanya badai itu, wah, wow. gas, surawat seperti biasa. Tenang aja, ya. Oke, ya, teman-teman, kita langsung lanjut aja. Oke, okay, kita sambil lihat-lihat, ya teman-teman. Oke, okay, kita ini mungkin di bagian depan, nih. Ya. Ini di bagian depan, di bagian depan. Wow, ini ada ini, ya. Oke, okay, kita pasangnya pelan-pelan. Mana lagi ini? Oh, ini ya. Oke, okay, di sini ada ini ya. Kita tambahin juga ini. Oke. Okay. Wow, ada yang ini ya. Oke, okay. emang agak susah kalau gelap ini ya teman-teman. Oke, okay, ini harus tenang banget teman-teman. Yang penting ini penembaknya nih, jangan sampai nggak ada, jangan sampai enggak ada sama sekali. Mantap. Ke sini. Uh, uh, uh, uh, uh. Oke, okay, mantap. Serangannya ini wow wow wow wow wow, wow. Kurang kelihatan ya, teman-teman. Kurang terlihat. Oke di sini kita simpan di bagian depan mana ini. Oke ya teman-teman kita lanjut lagi. Mohon maaf tadi ini dulu keluar dulu sebentar. Oke kita langsung lanjut ya teman-teman. Jangan lupa untuk bagian pelindung kita simpan di bagian depan. Nah gitu Oke jangan lupa ini yang kac ini yang belum punya ketus oh ini Oke di sini seperti biasa kita simpan di bagian tengah buat pertahanan kita di sini kita pakai Oh di bagian atas belum ada ya belum ada pengamanan Oke ini kita masukkan aja teman-teman Oke ini belum ada ya ah, belum bisa. bisa nggak bisa nggak bisa nggak bisa amanan di ya, okay, sini ya teman-teman. Oke okay. mantap. Di sini. Oke. Mana lagi? Oke okay, mana lagi? Mana lagi? Oke okay, di sini bintang mungkin kita simpan di bagian depan aja. Yang enggak ada mana? Okay, Semua oh, ya ini. Oh, gak apa, apa simpan aja di sini kita bagian depan. lagi ini ada ya oh ininya sering banget kok ini. wow ada yang ini ada yang terbang duaan dua tapi tenang aja ya karena kita punya kampus mana lagi oke okay. kita ambil semua ya kita ambil semua di sini wow wow, wow, wow. di tengah-tengah oke mantep Mantap gitu, ya. kita ambil semua area di sini kita simpan di bagian depan mana oke ini ada wow ada ini ya kita ambil oke mantep ada lagi ini oke mantap ini ada wow ada yang ini ya buat banget. mana lagi ini waduh lilinnya kebanyakan. pakai aja lah. banget. wow wow wow. Okay, tambahin, pada yang tempat kosong di sini kita ganti aja yang ini ya. Oke, okay, kita ganti aja si penyerangnya Oke, okay, mantap ya, teman-teman! Wow, langsung keluar banyak. Oh, ini udah terakhir ya? Mantap, kita simpan aja di sini bagian depan. Tanpa apa-apa, kita menang Pan, wow mantap! Mana oke okay, mantap ya, teman-teman? Kita dapat si kubis untuk throw ya? Yeah, oke okay. mantap!